nine winners so far which means only seven places remain do you you said you played ball stars we both did. oh you both played ball stars similar to what we're doing here <laughs> yeah let's go we have i think the gameplay on this streamer is great. <laughs> <laughs> what do you think yes also maddie just skip a minute do you approve of this a streamer stop Okay. Siapa yang tidak tahu dengan Mr Beast youtuber dengan pendapatan terbesar di dunia saat ini dia adalah Jimmy Donaldson seorang youtuber Amerika yang terkenal karena aksi dan filantropinya yang mahal jumlah subscribernya saat ini mencapai 99,1 juta subscriber. Dan berikut ini rangkuman fakta-fakta seputar Mr. Beast. Number one, mendapat pujian dari sutradara Squid Game. Diberi judul 456 Squid Game in real life. Mr. Beast banjir apresiasi di samping banyaknya kritikan yang datang untuk video tersebut. Salah satu pujian diungkapkan sutradara Squid Game, Huang Dong Hyuk yang menilai video buatan Mr. Beast tersebut bisa mempromosikan serialnya. Number 2 membuat konten dengan biaya sangat mahal. Dilansir dari The Famous People, Mr. Beast mulai membuat video yang melibatkan banyak uang, termasuk menghabiskan ribuan dolar secara online. Dia juga mulai memposting video unik salah satunya. alright and now. Wait, wait, is that the real Mr. Beast? It is the Dan biaya mahal yang digunakan untuk membuat konten tak lepas dari bantuan sebuah aplikasi yang mensponsorinya Green light, green light. Oh, they all Red light. Oh, oh, I Number three. Aktif di YouTube sejak tahun 2012, Mr. Beast mulai memposting video pertamanya pada tahun 2012 saat usia 13 tahun dengan nama Mr. Beast 6000. Konten awalnya berkisar dari Let's Play hingga video yang memperkirakan kekayaan youtuber lainnya. That's like the peak of content on YouTube. I don't know if PewDiePie's done this, but hopefully he hasn't. Pada Desember 2019. Mr Beast memiliki lebih dari 28 juta subscriber. Hingga saat ini, Juli 2022, dia memiliki 99,1 juta subscriber. Dan saat video ini diposting di YouTube, mungkin jumlah subscribernya akan meningkat lagi. How fun this video which cost over and million dollars. Thank you so much. Number 4. Penghasilan yang luar biasa Berdasarkan data Forbes 2021, total kekayaan Mr. Beast bahkan mencapai 54 juta dolar Amerika atau setara dengan 775 miliar rupiah. Dengan kekayaan ini, pendapatan tersebut jelas belum sepenuhnya karena ia mempunyai sumber lain seperti penjualan merchandise dan sponsor dengan merek-merek seperti Microsoft dan Electronic Arts. Mr Beast telah berhasil menyalip Rian Kaji yang sebelumnya juga menduduki posisi tertinggi YouTuber dengan penghasilan tertinggi selama 2 tahun berturut-turut. Dia juga memiliki channel lain di antaranya adalah Mr Beast 2, Mr Beast Philanthropy, Mr Beast Gaming, Mr Beast React dan Mr Beast Short. Number 5, selalu memikirkan thumbnail videonya. Mr. Beast disebut sebagai konten kreator yang sangat detail memikirkan thumbnail, sebab Mr. Beast selalu berprinsip bahwa thumbnail adalah pemancing orang untuk menonton video-videonya. Menurut salah satu guru YouTuber Indonesia, dan JC mengatakan bahwa Mr. Beast bisa memikirkan berhari-hari bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik untuk videonya. Nomor 6. Pacar Mr. Beast Maddie Spiedel adalah influencer media sosial dan penari Amerika yang sangat terkenal. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 2000 di Milwaukee, Wisconsin, di Amerika Serikat. Dia adalah pacar Mr. Beast dan mereka telah berkencan sejak Juni 2019. Selamat datang ke channel youtube saya, jika kalian tidak tahu, nama saya Maddie Spiedel, dan ini video pertama saya. Nomor 7. Berusia masih muda, Mr. Beast alias Jimmy Donaldson. Youtuber berkebangsaan Amerika Serikat ini baru berusia 24 tahun karena ia lahir pada tanggal 7 Mei 1998 di Granville, North Carolina. Green light. Green light. Oh, they all stop. Red light. Oh, oh. Dan itulah beberapa fakta tentang Mr. Beast. Lalu apakah kalian salah satu penonton setia Mr. Beast? Jawab di kolom komentar. Jika kalian suka video seperti ini, mari klik subscribe, like dan share. Sekian dan terima kasih.